Oke, bertemu lagi dengan gue di Turan Gaming Nah, sebelumnya itu Video Sebelum video ini Gue udah ngasih game trailer Mobile Legends gimana gue akan bermain game Mobile Legends Nah, sekarang gue udah ada di lobby Mobile Legends Gue akan bermain game Ini Langsung eh, ke lama gue langsung Quick match untuk mencari Pemainnya Untuk bertanding Oke okay, kita tunggu Oke okay, gak udah langsung dapet lah Langsung cepat hmm. Ini Tunggu nih satu orang Kamu ah, Mungkin koneksinya pakai eh FUP Unlimited Yang goceng sehari Kalau mungkin Okay, gue sini disuruh milih hero dan gua akan memakai hero eh teng aja kali gue ya gue coba pakai tank karena gue, gue ini baru beli hero ini dengan harga 6500 battle point yang cukup murah karena ngumpulin battle point Mobile legend ini lumayan gampang dan cuma hanya menyelesaikan misi itu pun juga hadiahnya sampai seribu dan sampai dua ribuan oke kita tunggu pemain udah siap nah sekarang kita udah di loadingnya sampai loading selesai oke oke sekarang gua udah ada di dalam pertandingan ini kita langsung aja ke depan, atau langsung ke mid, karena gua demen dengan farming di mid, oke. Okay. Gapain, mata aku gua kaga buat Oke Tidak kan, oh, baru mulai kan Freeze boy Oke Kayaknya okay, gua harus pindah kan, karena Dia cocok jadi, baru ke bawah biar minyak nanti juga ada yang nyanyiin atau tempatin. ke oke oke. Terus tunda, semoga dapet. Oke, tapi disini terus gue sekarat kan. Apa-apa gue langsung isi darah karena ada item darah otomatis jadi darah gua ngisi kembali tapi hanya seberapa aja tidak terlalu banyak nah dari game ini sendiri yang gue demen itu dari grafiknya walaupun grafiknya tidak semenarik atau tidak sebagus Game moba yang sekarang populer seperti fine Glory, tapi gue sangat seneng dengan gameplaynya dan karakternya itu lucu-lucu kan? Ada, oh ya, ada karakter eh, seperti pemain bola karena ini mungkin dari Brazil Dia juga developer yang bikin eh, karakter main bola Brazil yang terkenal sekarang di Barca yaitu Neymar. Neymar Jr. panggilannya. Itu panggilannya Neymar Jr. kalau enggak salah. Barca. Oh, gua kena stun Ah, oh, di dan, gua mati kan Sorry gua terlalu ingin ngekill aneh gugur dulu itemnya cepat respawn oke kita tunggu respawnnya oh sekarang gue udah kembali lagi aku langsung menuju ke depan dan ke oke okay. oh, oh. them all okay. jump jump oh, oh, oh, ya? oh, jump Oke, okay, gue upgrade item Oke, okay. ayo sini Oke, okay, gue stun kan Ini gue stun ya okay, gue stun ya Nice. Yes. oke okay. Oh tapi begitan gue kan Ya, oke tidak terlalu... <tuh> okay, gue terlalu... Berani kan? Darah gue Oke akhirnya hancur Kan Oke, okay. healing speed, XP. Nah, oh, mana, mana. oh has been slain. Rune Storm di hutan atau di jungle. Oke dikit lagi gua naik level up level 8 untuk ini Oke gua udah naik level 8 Gua upgrade 3 Level 3 nih karena uh, ultinya cukup sakit padahal tinggal kan? tapi ultinya ini cukup sakit itu apa gue yang dapet dong bisa juga kan saya sekali kan gue kurang dibantu asis gue sampai yang tegang gue bantu ke bawah kan itu harus ke bawah oke ketemu kan terus kali kan gue di udah tapi gue diserang oh ya uh, uh, uh. uh. farming kan di sini ada kan. farming supaya item gua yeah. jadi Oke, okay, gua naik level lagi gan. Wah luar biasa, langsung lagi. Oke, okay. bos tuh. Oke, okay, gua dapat. Oh, gua disampaikan gan. Gua disampaikan. So, okay, Go on, Bung -bung sound the horn of victory. Oke, nggak apa-apa tidak apa tidak apa tidak apa. apa, tidak apa, -apa. enemy has tim dua dan tim cukup beda jauh kan? 21 puluh satu baru ini dua puluh satu delapan. Jauh. Mungkin karena atau bukan bot tapi gue nggak tahu sebenarnya bot menurut gue karena dia asal nyerang pasti serangan itu dia tidak mau mundur padahal udah gue kenain ulti tapi dia mundur mungkin dia bot atau bukan nggak tahu oke okay. nah. nah.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 Wow, kenyang banget yang. Oke, guys. cukup farming aja untuk naik ke 15. Oke, okay, baru naik level 11. Yeah, lagi. Oke, 3. Itu. Oke. Kira. Sambil. Sambil. Oh, Orang -orang kira sial sial kenapa coba Sebenarnya gua yang kill kenapa temen gua buat gua springs now hello has come to help can <laughs> itu aja dari video gue kali ini jangan lupa di subscribe mas e, gue di subscribe ya itu gue terlalu e, bisa membaca tulis jadi dipaksa aja dan ini juga gue ada dari e, Google translate gue kasih suara jadi kayak gimana semuanya oke itu aja dari video gue ini jangan lupa di subscribe like dan komen terima kasih.